Toyota luncurkan Hilux Revo GR Sport 2022, lihat harga dan ulasan eksterior dan interior. pabrikan Toyota meluncurkan kendaraan terbarunya pada tahun 2022 kali ini Hilux mobil baru ini diberi nama Hilux Revo GR Sport 2022 tampilan berbeda dengan tampilan generasi sebelumnya yang diluncurkan pada tahun 2023 Dilansir Insulteng.com, Toyota Hilux Revo GR Sport 2WD 8.89 telah diluncurkan di Thailand. Mobil meluncurkan jajaran baru truk pickup premium, Toyota Revo GR Sport, dengan trim tambahan dan pengaturan suspensi baru dalam mesin diesel 2.8 liter twin cabin dengan tenaga 204 tenaga kuda dan torsi 500 newton meter.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 Selain itu, transmisi otomatis 6 percepatan dengan pedal perpindahan gigi diperkenalkan dalam dua submodel Toyota Hilux Revo GR Sport dengan 4WD dan Toyota Hilux Revo GR Sport dengan penggerak dua roda rendah. Toyota Hilux Revo GR Sport penggerak 4 roda, 4WD, harga 1.299 juta baht.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 If only i could go back in time i tell myself that everything will end up all right just push yourself test yourself figure out what you like and find your limits don't be rigid always work towards a prime surround yourself with open minds people can't change your life a few friends within 10 can help you feel alive find a passion take some action and with a little time just be patient make a statement try to enjoy your life they'll try to kick you Detail eksterior Toyota Hilux Revo GR Sport 4WD aksesori apa yang dimiliki? Kisi-kisi cocok dengan desain bodi baru, dengan huruf Toyota dan sebutan GR. Bumper depan berhiaskan logam hitam dan bumper belakang. Lengkungan roda sewarna bodi dihiasi dengan trim logam hitam. Kaca spion pintu lipat dan lipat elektrik hitam metalik dengan antena sirip hiu lampu sambutan. Emblem GR dan GR Sport terletak di samping dan bak truk belakang. Sport bar hitam metalik dengan lampu LED ganda dan papan lantai. Velg 18 inci, desain baru GR Sport stiker samping dan belakang desain khusus untuk model GR Sport, tombol smart remote lock dirancang khusus untuk model GR Sport. Yeah, I I live for the fight and the climb And I think that the pain that's deep inside Is what defines So I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't get back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough Detail interior-interior berwarna hitam dan merah, dihiasi perak asap dengan lencana GR, memberikan kesan sporty dalam gaya balap. Suede berlubang dan kulit sintetis dengan jahitan merah, dengan logo GR di panel depan dan air intake depan dihiasi dengan semoket silver dan black metal. Panel pintu kulit sintetis hitam dengan garis perak dan hitam metalik berasap, roda kemudi bercorak sport dengan dashboard dan sistem Smart Start tekan tombol start dengan simbol GR akselerator dan rem sport Don't sleep in cuz I got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 Toyota akan meluncurkan Toyota Hilux Revo GR Sport seharga 1,299 juta baht dengan kurs Thailand jika di akan menjadi sekitar 541.683.000 rupiah. Ini adalah informasi singkat tentang Hilux terbaru yang dirilis di Thailand. from the start you had problems with me and the things i could be i just wish i had seen i feel this pain you already know. mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan dengan cara subscribe share like jangan lupa nyalakan loncengnya so salam Kar 2 channel thanks that i watch turn this You can never run